Menghitung hari detik demi detik menunggu itu kan menjemukan, tapi ku sabar menanti jawabmu jawab cintamu. Jangan Kau beri harapan Cinta Engkau beri harapan padaku Seperti